Harga emas antam hari ini di Pegadaian, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022, untuk ukuran 1 gram mencapai Rp 1.023.000. Harga tersebut naik Rp 5.000 dibandingkan hari sebelumnya Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Logam mulia antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat seperti 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram.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 harga emas antam 1 gram, 1 juta 23 harga emas antam 2 gram, 1 juta 983 rupiah. harga emas antam 3 gram, 2 juta harga emas antam 5 gram, 4 juta harga emas antam 10 gram, 9 juta Sekian harga emas untuk tanggal 3 Juni tahun 2022.